Ya. Yeah. Oke, okay, pemirsa. Hari ini kita berkumpul bersama ikan-ikan kecil ya. Bibit ikan nila merah. Nah. Ini nih, ikan bibit nilainya alhamdulillah wakaf dari Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Nanti kita akan tanam lagi di kolah kulah yang lainnya di sini nih, Pak Haji nih nah ini bocil-bocil santri ini nah kita akan tanam di sini sudah kita siapkan dan sudah kita bersihkan nah di sini banyak bocil juga yang lagi pada ngalah cecerek wah uh. nih bocil-bocil ini bocil anak <tuh> Nah, nah, ini ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Nanti akan ditanami oleh ikan nila-nila besar di sini. Jadi sekarang dibersihkan dulu sama cecerek-cecereknya. Di bawah juga masih ada kolam, jadi banyak kolamnya. Saya juga bikin